Kapten Jamal, dia bukan tentara, bukan juga pemain sepak bola. Jamal hanyalah seorang pemuda yang berusaha menjaga eksistensinya di dalam dunia nyata. Berurusan dengan masalah sudah menjadi kebiasaannya. Di mana ada Jamal, di situ ada masalah. Sebaliknya, di mana ada masalah, di situ ada Jamal. sama apa kalian semua ini Hah Sekarang gue mau nanya Siapa yang jorokin gue? Hah? Siapa yang jorokin gue? Untung gue juara olimpiade matematika kalau kagak tiwas gue disono Ya ampun kirain mas tadi mau sengaja nolongin anak saya Siapa yang niat nolongin anak ibu? orang rasa di perencana kita buat Zenap nih? Gila, mikirin Zenap sampai ada tombol begitu. Tahu saya semua. Tahu kok. Dan nanti juga sadar kok kalau kau rasa menjatuh cinta. Pulanglah deh. Eh. ini baper Pernah. Iya, jangan ngambek ngambek lah. Kau dengar nah? Kalau sampai besok saya nggak dapat Zenap, tidak bakal ketemu lagi sama dia dan bakal bunuh diri kan rencananya begitu? Iya lo baru rencana, eksekusi cepat. Oh. Dul, lo kan masih terdaftar dalam anggota Lovers Club, ya kan? Masih jadi anggota nih, berarti oh. otomatis kami harus bantu lo. Udah tenang aja, gue yakin dul, lu cinta sama Zainab. Masalahnya, Zainab cinta nggak sama lu. Itu gua gak yakin dul. Ini buktinya baru saya terima ini surat dari dia hari ini. Eh, ini salah kirim kali ini kosong nih ya? Itu, itu baru cinta. Cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan. Tidak perlu kata-kata. dulu kapten, apalagi sih menyamar kapten biar kayak di film film. Aku ah, pulang ah, eh jangan dulu kita ada misi kapten. Ya, tapi nggak mau kerja orang gila. Sabar sabar. Uh. Eh tunggu dulu. Kui kui. Let's go! Itu terakhir berantem, kapan yang minggu? Terakhir itu kelas 5 SD, caw 3. Berantem lagi, yuk, yuk, bentaran saja. Ayo, ayo. Aku, eh, kata, eh. Eh, dulu, Weh! Dari sekian banyak masyarakat di sana dulu. Rakyat mana yang kita cari? Tenang, Kapten. Hmm. Oh, teropong rakyat. Kita cari dia pakai ini. Ah, hmm. itu, Kapten. Itu. Dia pakai baju kuning. Di depannya tuh kosmetik. Itu, itu. Oh baju kuning untuk kosmetik. Dulu, dulu ya, Dul. Yakin lu dia suka sama lo? Iyalah, yakin. Aku, gua nggak yakin ya. Eh. Sini, Kapten. Kan sih sudah cerita tentang surat cinta yang saya, dia kirim buat saya. Yakin mau menikah sama Itop dulu? Yakinlah. Kenapa, Kak? Kasihannya sama kau. Kok kasih nama dia sih? Gue malah kasih nama ceweknya. Ya, kasian nama dia. Ceweknya. Ah, hal -hal. Sudah, Mi. Kalau ditunggu, kalian berdua berhenti berkelahi. Terlanjur pergi, Zenap ya udah kalau begitu kita atur strategi dulu oke okay. oke okay, nah. udah sekarang ayo kita ke sana eh tunggu dulu ada passwordnya password emang kita lagi ikutan kuis kalau pakai password jadi kau harus bilang sama dia jangan yang itu lebih baik ikut misalnya sama saya. Eh, ini kenapa jadi ngomongin misi? Ini kan ngomongin jenah baju kuning. Ngapain kita ngomongin misi? Karena gak ada lu ya. Sudah, sudah. Jangan, yang itu mie ayam, mie instan enak. Uh, ya udah, gua uh, pokoknya ini saja. Pasor, nanti saya kapten. Eh, eh. Uh, gua saja. Ya, Ayo, sudah. Bapak Yes! Barang saya udah ada belum? Udah hampir seminggu loh. Oh belum? Coba sebentar, air telepon distributor ya. Harusnya sudah, sebentar. Yuk tunggu. Tunggu ya. Iya. Hei, hmm, kok nggak diangkat sih? Ah. Lebih baik ikut mickey saja sama saya. Jangan menyanyi itu. Kalau kamu kasih saya uang 750.000 ribu, kasih saya. 3,5 <tiga> deh. Nggak boleh. 700. Nah. Ya. Ya, setengah lah. Aduh, beras tuh mahal sekarang. Gimana 500 pasnya deh. Ini sudah jalan tengah nih. Um. Ini full service nih, 500. Makan? Iya, makan. <GASP2> Oke deh. Ya? Oke. Mana si ya, Bu? Dari mana, Lu? Biasa, Ah. Ada uang 250 ribu, tidak? Buat apaan? saya Senap mau ikut kalau dikasih 500 ribu. Senap yang manis Itu. Hmm. Mau bukan Zena Zetan, betul? Gitu. Oh. Uh. Jangan yang itu, lebih baik ikut miang saja sama saya. Itu dia. Jangan yang itu, lebih baik ikut miang saja sama saya. Oke? Okay. Jangan yang itu, lebih baik miang yeah. yang aja. Hmm. maksud gua, jangan silang itu lebih baik ikut gue aja ada barangnya ada gede lagi oke okay. aman mana Zena aman ini wow. mana barangnya bukan Zena ini Salah orang, kok? Salah orang, Wah. salah orang. Iyo. Untuk kita nyulik salah orang, ya? Hei, eh. penculik, ya? Eh? Kau oh, bukan, kami ini lovers club. Jadi, eh, eh, eh. untung bidadari lo, gue biarin mulai. Ini kenapa ya? Cemburu kok? Eh, hey, tenang, Masih ada abang? Siapa cemburu? Hei. Ten. itu Zainab bumi pergi, Aimi. lagi memilih baju, aman. Ah. itu ya, itu ya, iya. selesaikannya, Bukhara kita ya, oke. Okay. mau Iya, Don. Hagi mili milih-milih bahan, Don. Nggak percaya amat. Tanyai si John. Nih, John. aman ya, Don. Aman, Don. Eh, kakek-kakek. Kalau jalan, pakai kok? Mending jangan sama yang itu. Sama gue aja. Iya, mau. Mau? Mau. Gampang banget, ya. Sudah kamu ya sudah minta maaf ya kamu minta maaf kamu minta maaf oh gitu iya maaf ya te. maaf ya te. Apa ini, ya Jumtang. Jumtang. baik ya, Pembon itu berani lari dari Don Carlo bersama hutang keluarganya. Tahu apa artinya? Dia ngeremehin Don Carlo. Dan lu semua diem aja, lu pengen yang ngerasain kalau lu dibolongin? Enggak, ada. Kalau enggak, harusnya sekarang lu cari sampai ketemu itu perempuan ada di mana. Apain sekarang diam, cari, dong. Gimana mau nyari, Don? Jadi muka masih nempel di meja, Don. Iya, lu tinggal bilang lepas, gue lepasin, lu cari itu orang, selesai. Sekarang, Don. Tunggu lebaran, ternyata sekalian sekarang dong. Kamar lagi. Buat semua. Iya, iya, <tuh> iya, iya, lagi iya, iya, nah. Eh. Eh. iya, iya, iya, Eh. eh. iya, iya, Aku mulung ya. Jangan satu-satu dong. Lu benar kabur ikut ala-ala ngapain sih lu? Ya, ya, Mau kan. nyuci piring ngapain sih? <tuk> ah. Ha. Sekarang mending daripada kita puyeng nih, pesan makan aja udah. Tapi tidak ada uang, kapten. Yang santai pesan aja. Di sini kita lagi makan. Bosan ku. Di sini enak, bisa ngutak. Sini sini sini. Udah, pesan, pesan, pesan. Saya nasi ayam goreng spesial satu. Saya nasi soto babat satu. Dengar baik-baik nah. Nasi tiga, sop yang satu. Kau si lumahkah? Badan kecil makan banyak. Biar mitawa. Yang penting tetap cantik dan langsing. Kalau gua tumis kangkung sama sayur asem kayak biasa. Masih kita kian bos. Ya masih lah hidup sehat itu penting rajin sholat dan say no tuh narkoba nice nice. Nice. Itu, nice nice itu nice nih totalnya sembilan puluh sembilan ribu rupiah bayar di muka oh. bayar di muka emang dp motor dah. Ya? ada pesan bayar di muka eh, eh, eh. kalau mereka semua nggak bayar di muka nggak usah dikasih makan dari kemarin makan gratis enak aja pak jangan begitu dong lupa oh, lapar nih pak bapak bapak, aku buka di sini kok di rumah ya nih ada jaminan kalau gua besok agak bayar tong eh sabun ini siapa yang ngajarin ngomong begitu Manggil nama aja sembarangan lo ya kan bapak tadi yang bilang katanya kalau di luar bukan bapak ui benar kadang kadang datang Yaudah, sana makan. Boleh? iya yeah. eh, eh. Makan, makan, makan. Makan, makan. Yuk, yuk. Ngapain masih di sini, sana? Makasih, makasih. Makasih, Om. Makasih. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, Om. Amin. ah eh, ngomong aja lo. Loh, sana. Ini kakak bisa gue toleh lagi namanya. Kita yang kakak bisa nih, hidup sama-sama lagi. Pak. Aduh susah dah, masalahnya kalau ntar tidur di luar, banyak orang jahat pak, ya kan, ntar ada yang botak, tatuan malak-malak lagi Pak nanti makan sisaan warteg agak enak pak, mending makan mie instan di sini dah, bener dah ini kadang-kadang ya enggak bu lu udah banget sih jadi anak, gue nih ngomongin lu, bukan ngomongin gua, Heh, ngerti kaga sih lu, heran kagak ada maju-majunya mundur mulai jadi anak uh, udah, udah, namanya juga anak muda Lu juga diam Terlalu ini anak jadi begini. nih gue gue hmm, punya bokap bodoh amat Eh, eh, eh, gue ngomong, ngomong apa gue gue gue gue gue gue gue nggak gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue dan gua gak mau tahu, pokoknya bulan ini gua harus ada penghasilan sendiri, penghasilan tambahan di luar lovers Club. Gua ingin buktiin ke bokap nyokap gua kalau gua bisa menghasilkan uang sendiri, terus bahagiain mereka. Adik Deku, bisnis pertama tak? Kita bantu Omku jual saja rumahnya. Nice, nice, nice. Dari situ. Kita bakalan dapat komisi. Nah, untuk strategi penjualan, kita serahkan ke Tuming, di ahlinya. Saya ahlinya, Kapten, kalau menjual. Kayaknya not nice nih, not nice nih. Nggak percaya nih gue nih. Nggak bisa lakin ya nih? Kau lupa, Kapten. Jangankan rumah. Kau saja pernah saya jual, Kapten. Yang itu diamin aja. Tante-tante itu. Ih! Hei hei hei hei hei hei Hei hei Pak! Papa! Top top top top! Eh, mau kemana disini? Enggak pulang, mang. Ini eh, kalau pulang kenapa ajak-ajak gua? Top top Punya mata gak? Kalau gak bawa mata jangan bawa beca Sekarang kamu yang di depan, biar kamu bisa ngeliat jelas Papa ngapain naik beca? Bukannya tadi kita bareng ya? Ngapain ngapain gimana? Mama yang dorong papa sampai papa masuk beca Untung tukang becanya nggak minta bayaran Takut sama papa hmm? Om, selamat datang di rumah om sendiri Terima kasih Selamat ya Dan sekarang komisinya 5 juta om Hah? 5 juta? Komisi dari mana? Kan gue udah bayar 500 juta Iya kan itu 500 juta buat rumahnya 5 jutanya buat Lavers Club Kapan lu ngomong kayak begitu? Uh, uh. Ini barusan Ih nggak ada nggak ada Eh, Waduh, kalah. Waduh. Eh, eh pantesan nggak mau gabung Lapres Club. Keluarga tuyul. Ini botol jinnya. Ah. Eh. <tuh tuh. Gua bukan tuyul. Wah, terus apa dong, Gua raja. Tampar aja apa bicaranya aja deh. Ada apa sih, Pak? Rame-rame. Eh, lu ngapain bisa ada di rumah gue? Enak aja rumah lu. Ini rumah si Tuyul ini nih. Yes, si Tuyul ini bokap gue. Keluar Pak, pa, dia ini penculik di waktu itu. Penculik. Yee, ngaco enak aja orang cewek itu minta diculik. Yeay. Bohong, Pak. Dia bohong. Udah, Pak. Usir aja, Pak. Usir. Nggak mau cabut kita pokoknya. Uang komisi 5 juta. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu enak. ya. Jangan dikasih duit, Pak. Ntar tuman. Udah, Pak. Panggil Miki aja. Lu berani sama gua? Ya berani dong! benar. Iya benar. Miki! Miki! Miki! <tis> Miki apa lagi? Miki! Miki! Dijak mati! Ada apa? Hah? Bilang! Wih gede juga ya. Hah, tapi jangan panik, jangan panik. Tidak usah takut, tenang, tenang. Nah, nah, bisa diatas sini. Eh, kenapa? Iya. Nama gua Miki. Aduh Kenapa? tenang Ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Ada Ada Ada Mau Mau bantuin pindah rumah? mana mungkin? Mana gua ngerti? Kapten, kapten, lari kapten, lari cepat. Kapten, lari, lari. Lari, lari. Lari, lari, lari. Eh, Bita, eh. Lari, lari, lari. Cepatku, Kapteni. Kau dulu. Iya, iya. Anak, man. Kita, tari, Eh, tar, tar, tar. Kita ngapain lari-lari sih? Kapteni itu ada don... Don siapa? Don Curie Member. Don Curie Member. Wah. Oh, Waduh. Oh, oh, oh. Apa kita berhenti di sini, Rai? Yu tunggu, yuh tenang aja. Kita janjinya di sini. Nah. Ini ini Mbak Rara. Dia tahu siapa yang mencuri jenazah. Jadi siapa yang mencuri jenazah? Uh, mereka. Oh. Benar. Jadi maksud saya mereka ini adalah orang-orang baik dari Lovers Club yang bisa bantuin Bapak untuk demen Zainab hmm? Tadi kamu bilang kamu tahu siapa yang mencuri Zainab Iya, -tadi, tadi dia tahu, dia kata Enak aja, kapan saya ngomong kayak gitu? Tadi yuk Enggak Lu macem-macem sama Don Carlo Tidak mungkin berani macem-macem ya, Betul orang anak gua Pasuk ya Hey, lu masukin mana? betul dong. terus lu bikin orang jin apa? masukin mobil. Masuk mobil, mobil. masukin mobil dong. mobil. Uh, Jamal. nggak pakai Mirdad. Jamal aja. Jamal Otom sih. Jamal. <tuh> eh, ketawa lagi uh. lu pada. Lu, dulu lu ngapain di sini? Tadi si Don Kondro-kondro itu ke sini. Si Don Carlo. Mau gua mati kah? Tenang, tenang. Pokoknya Tadi saya sama Zainab sudah ketemu sama Samara, kapten. Pokoknya sih sudah ceritakan yang sebenarnya. Jadi jadi begini ceritanya kapten. Lah, gimana ini, girl? itu? Siapa? Itu ya, Itu bilang Samara. Kasamara? Samara? Kasamara? Samara? Samara? dulu, Samara? Ini Samara? Dia ini mau dikasih kapan paksa sama Don Carlo, saya sayang sama dia dan dia juga sayang sama saya, mbak. Tidak mungkin minta saya lihat hidup tersiksa sama Don Carlo, makanya saya harus selamatkan, mbak. Dan dia bantu, kak itu, jamal sama teman-temannya. Makanya, mbak, jangan lapor jamal sama teman-temannya, nanti. Oh, ya iya, iya, itu. Waduh, makasih ya, Dul. <laughs> Saya yang harusnya terima kasih sama kau ini, Kapten. Ya. Karena berkat kau sama teman-teman. Ya. Sekarang saya sama Zainab sudah menikah. Alhamdulillah. Ah, pokoknya saya sama Zainab berutang budi sekali sama kau semua. Ah, santai, Moko. Iya, udah santai aja sama-sama. Yang penting siap jadi jaga baik-baik. Siap, Kapten. Oh, ini gila, bangga gue. Duduk. lu ngapain di sini? mau minta maaf om maaf maaf apa? iya udah ngatain om Tuyul lu gila ya? berani lagi ngomong tuh? Hey. Oh. eh hey, hey, hey. berani beraninya lo kesini? saudara saudara no. pulang pulang pulang pulang pulang pulang minta maaf dulu tante. Miki eh wah ah, pulang om pulang saya pulang om. eh bentar? Ya. lu bisa tolongin gue nggak? sekali aja nih. apa eh. nung tarikin Eh. Ah. makasih ya, ya. Pulang, pulang. Pulang. ya, ya. Eh. ini semua gara-gara kamu Ra. loh kok jadi rara mah sekarang si penculik itu udah berani-beraninya datang ke rumah ini bawain lo bunga Besok-besok dia berani-beraninya pasti ngelinap ke rumah ini lewat jendela. Jangan deket-deket lagi dengan si penculik itu, sayang. Lover's Club? Apa itu? Klub nggak ada guna. Daripada kamu ikut Lover's Club, mendingan kamu ikut Health Heart Club. Kayak emakmu tuh. Apa itu, Pak? Klub jantung sehat. Sama seperti mamamu, oke? Okay? Si Papa. Pak, lagian mereka itu orang-orang baik kok, Pak. Justru mereka yang ngebantuin gadis itu selamat dari Don Carlo. Tuh, Pak. Dia malah ngebelain penculik itu, dan dia sudah berani melawan kita. Emang susah kalau anak pungut mana? Ma sadar. ma, ma mama, mama kok ngomong G gitu? sama papa-papa kan, sama sebenarnya kamu bukan anak pungut papa, tapi justru sebaliknya papa-papa yang ayah pungut kamu. Oh, papa masih aja bercanda sih aku Udah sih emang hampir aja gue jantungan Gara-gara si don kondro-kondro apalah itu Tapi makasih sih sebenarnya Karena lu udah ngebelain gue sama temen teman gue Aneh sih sebenarnya Kita bisa temenan dengan cara yang aneh kayak gini Gitu lucu aja Siapa yang temenan sama lu? Lah, emang kita nggak temenan? Lu bisa aja sih jadi temen gue Asalkan dengan satu syarat Lu gak akan bikin masalah Ya, gue nggak mungkin bikin masalah, karena gue tahu masalah lo udah banyak. Masalah gue? Apa? Ya, soal lo ternyata anak pungut. Siapa yang bilang sama lo? Kan tadi malam gue naruh bunga di rumah lo. Nah, gue nggak sengaja dengerin pembicaraan lo sama bokap nyokap lo. Makanya gue tahu kalau lo anak pungut. Tapi ya udahlah lupain aja. Gue, gue gue juga gak, gak, gak ngerti maksud mereka bilang gitu ap, apa. Maaf ya, maaf gue kalau lagi emosi suka gak gagap. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, maaf Gue Gue, nggak nge, nge, gue. Huh? LIKE <Güliono> gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Ya, ini minta maaf, lah. Ngapain lu ngasih bunga sama anak baru kenal? Iya kan mau bilang terima kasih doang. Gara-gara lu gua dimaki-maki orang. Kaga tau malu lu ah. Lebay banget sih. Ya udahlah ini urusan anak muda. Jawab terus, jawab terus. Tak gua gambar nih. Palsat. Nggak ngerti. Uh, uh, uh, urusan à, uh, uh, aku muda. <tuh> ngomong apa sih lo ngomongnya susah? Tuh. Tuh. Ma, lo juga... Apa? Lo juga gagap. Iya. Aduh, maaf banget ya. Kemarin itu gue tampar lu, gue pikir lu ngejekin gue. Dan gue gak tahu kalau lu juga gagap. Gimana kalau sama-sama enak, lu balas aja tamparan gue. Serius lu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ah, jangan ah, jangan lah. Gak enak gue, ya udah kalau lu gak mau. Gue marah aja lagi. Eh, jangan deh. Ya udah, tapi... Um, gimana kalau seandainya lo ngajakin gue ke Best Camp? Camp Lover's Club? Mau lo? Mau Samara, perkenalkan, ini dia yang pertama Wakil ketua Lover's Club Dan dia adalah seorang pemuda yang sangat smart Bisa dilihat dari mukanya Dan dia juara satu lombang untuk se-Asia Tenggara Penggemar S manis, tapi sayang mukanya tidak cukup manis <laughs> Ia adalah bagian keuangan lapis Club, seorang pemuda yang terlihat baik hati dan tidak sombong. Rajin mengaji, rajin sholat berjamaah, dan saking baiknya dia kepada semua orang, gampang dibodohi. Ini dia, Ariel Tumi! Sekarang kita masuk yang ketiga samara Dia adalah bagian administrasi lapus keren Seorang wanita yang cukup tangguh Bukannya sangar Dia orang Makassar Dia perutnya cukup besar Hahaha <mik> Itu dia Langsung saja kita panggil Ini dia Titira Jobita Aku oh. beraku-beraku Hei, numero uno, numero uno Hahaha <mik> Oh Kalian ternyata seru juga ya. Ini pasangan dari Yunani. Eh tiba-tiba ini mau pindah ke Bekasi. Udah itu turi, turi semuanya transportasi. Belum lagi dia mau foto prewed itu di Pantai Losari, kan jauh banget tuh dari Yunani ke Bekasi. Pantai Losari kan ribet banget. Belum lagi terus dia berantem tiba-tiba. Aduh, kusi plap, plap, plap. Kira ya, sore deh. Hmm. Sebalik. Eh bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. Tunggu, bentar tunggu. Bentar. Ini ada kenang kenangan buat lo, nggak seberapa sih, tapi semoga lo nya suka, keras kok. Bit, ini untuk Ih, apa itu <tuk> lo baik banget deh sama gue. Iya. Gue suka sama lo. Serius? Ya. Iya. Cuma gara-gara pindah gitu? Iya. Hei, hei, hei, main aja. Dengar kata dia, sudah. Ah! baik banget banget sama gue. Gue juga sama lu lebih. Lo baik banget deh sama gue. Gue suka sama lu. Gitu ya. Ya. Mendingan tuh gab kan ni perasaanmu cepat sama Rara. Janganlah entar kalau ditolak gimana. kadang-kadang lu ah. Kapten, kan ada kemungkinan Rara juga suka sama kau. Betul sekali itu, Kapten. Kau jangan jadi Lambertus, Kapten. Apalagi itu Lambertus. Lambat berterus terang. Aduh, itu lebih gawat lagi. Tapi kalau menurut saya, kau tidak cocok sama Rara, Kapten. Karena Rara itu suka sekali makan daging. Nah, iya, Kapten. Ayam, sapi, kambing, dia makan semua, Kapten. Emang gitu ya? Iya. Suka makan daging? Mm -mm. Coba ini, Kapten, sate kambing. Ini makanan kesukaannya Rara ini, Kapten. Coba, coba dulu, coba dulu Kapten. Coba, coba. Eh. Kapten, ingat Rara. Ingat Rara, Kapten. Ingat Rara. Rara, Rara. rara. Ya, Rara, ya. Samara, Buka lo sangat bersinar. Seperti lampu abang-abangan jual martabak telur. Jadi pengen ngaduk-ngaduk telur Abang nih Kalau ibarat main bola, lutut bolanya, gua pemainnya. <guruh> Emang enak ditenang-tenang. Sakit tahu ditenang-tenang. Mas, eh? lagi latihan nembak cewek ya? Hmm. Hari ini masih latihan sejaman. Semangat dong. Kau perlu minum vitamin biar kuat. Kuat kalau nanti ditolak. Eh, okay. lu pernah gak makan kue kering tapi gak dikasih air minum? Pernah gak? Seret banget. Mau gak lu gua gituin? Hah? Nafas kagak mati lu? Seret. Uh, bacot. Apa? Sama lah. marah eh, Ini lagi, orang lagi latihan nembak. Ini sakral nih, nembak-nembak. nih -nembak. ganggu-ganggu ah, aja. Sampai di mana lagi gua tadi kan? Ah. Oh, samara gue tuh sebenarnya gak lama banget suka sama gue Gua pengennya lu tuh jadi <laughs> pacar gua. <laughs> Kasih malu-malu gitu, enak kali ya, ini gitu cewek Wah, oh, Rak. Waduh, udah dateng aja nih. Waduh, silahkan-silahkan duduk-duduk. Iya, iya, iya. Makasih ya. Iya, Anggap aja restoran orang. Emang restoran orang kayaknya, iya. Ngomong-ngomong, yang lain mana nih? Uh, yang lain, lagi di Basecamp. Oh, gak ikut. Terus katanya ada yang mau lo sampein ke gue. Aduh, eh, gimana ya jadi? Eh dulu mas, biar lancar ngomongnya. Masih mau bacot lu, Hah? bacot, oh, oh, oh, oh, oh. yaudah solo deh, solo solo solo, ganggu aja nih, uh. Ra, Ma gimana kalau saya langsung pesan makanan aja? Gue lapar banget nih. Hmm. Wah, bagus, aneh oh, banget daging kambingnya, berat banget gitu kambingnya bukan berasa sapi <laughs> ya, iyalah bukan daging kambing tapi kalau cuma mesen sayuran sih bukannya daging kambing lebih enak ya hmm kalau gue sih emang lebih suka sayuran dibandingin daging-dagingan apalagi <laughs> daging kambing gue suka sama baunya tapi kata mereka lu suka daging kambing mereka siapa Ayo lak Eh, ma Iya Keren Ya biasa aja, lo cantik banget Kenapa? Kita masuk ke danggut Yuk. Eh, sebentar Ada masalah Ada masalah apa lagi sih? Itu penyidang bu mau dijodohin sama gue Serius lu? Hmm. penyanyi Penyih rambut itu? udah terus hubungan kita gimana dong? jadi hubungan kita sih ya maksudnya cuma gara-gara cowok aduh penyanyi dangdut ini yang badannya gede makan batu bata kayaknya terus apus suaranya elek mukanya elek lagunya elek juga cowok macam apa kayak gitu tuh ah nggak nggak bisa cowok kayak gitu waduh yang elek siapa yang kayak batu bata siapa huh? yang jelas ngomong sama aku huh? yang kayak batu bata perumahan di bintaro <laughs> ya oh, ternyata Suaranya bagus, mukanya bagus, lagunya wah oh, bagus. Hei, anak kecil yang baru melek kamu kencing aja belum lurus udah J tahu laku Kamu ngerti apa soal lagu? Gak ngerti, masih kecil. Sana, sana kok. Ya, uh, aku, eh, gua per, per, pergi dulu ya, nyari serpihan kerupuk udang. Ma, ma, oh. Bus. <tuh> samara, samara dan samara. Kayaknya malam ini bulan malu melihatkan wajahnya Karena kalah cantik sama wajahmu <laughs> Kamu itu dari kiri cantik Dari kanan, dari samping, dari depan, dari belakang Cantik semua Bahkan kalau aku muter gini Nah ini ini pusingnya bukan bintang-bintang Ini wajah kamu semua loh Saking cantiknya kamu di atas cantik gurih dan kriuk- kriu kamu <laughs> Aku ini sampai hormat bagaimana jika Cules menyanyikan satu buah lagu lagi untuk kita? Setuju enggak setuju, setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Kalau gitu ayo sama-sama kita panggil Cules, Cules, Cules. Itu bulan. Itu bukan. Kalau yang banyak, harus diaplin dari sini ya. Cules, Cules, Cules. ya. Iya, diaplin Cules, Cules. Tadi aku coba meronis, enak banget ya. Coba kamu cobain. Coba enak. Hmm. Enak kan ya? Enak, enak. Iya. Ini juga enak sih katanya. Masih sih. Iya. Coba deh. Cobain ya. Oh. Hmm, enak banget ya. Hmm, enak. Stop. Terus nah. apa aja ya? Ya, ini pasti memang suka. Deh. Ini manis gitu. Tadi aku juga udah cobain. Ini roti Kamu cobain ya? Enak kan? Hmm. Ini enak karena bekas tanganmu wangi. Uh, ya ini, ini minum minum minum. Eh, soker. Iya. Mau cobain yang lain? Ini ma masih banyak, Mas, cobain cobaan. Ini bekas tanganmu yang mana? Sem semuanya semuanya. Mm. Enak ya. Um, minum ya, Mas, di situ, Tuhan. Iya, iya. Minum lagi, minum. Mm. Mm. Ah. Seger. Ma ma mau brownies, ya? Brownies, ya? Tidak, tidak, tidak. Hmm. <laughs> mm. Habis ah, ya, ah, kamu jangan kemana-mana. Aku pasti ke sini ya. Iya, <tuh> Mas, bu bu buruan ya Mas. Ah. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak <tuh> balik lagi juga, nggak apa-apa, kok Mas. Udah mendingan sekarang, Mas, buruan aja takut baunya keburu nyebar gitu ya. Ah. Lebih cepat, lebih baik. <tuh> <tuh> <tuh> Mau raja. Enggak lu seneng, Rak Iya, hari ini gue seneng banget, Mal Soalnya, pertama lu udah berhasil Gue ngerja tuh raksasa Gondrong Dan yang kedua, akhirnya Fanny bisa nempuin lagi Laki-laki terbaik dalam hidup uh, Emang laki-laki terbaik itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut gue Laki-laki terbaik itu adalah Laki-laki yang punya pekerjaan Laki-laki yang baik itu adalah Laki-laki yang tepat waktu Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang jujur. Dan satu lagi, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang punya waktu untuk keluarganya. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang punya pekerjaan. ya mau kemana nih tiba kerja warahmatullahi wabarakatuh kapan yang lama kerja nih Cerniknya lumayan nih Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang jujur Mas ini nih. apa itu Kapten. Bangat <tuk> tuh. Nah, Mana ngapain sih batu? Nah. Kapten, ada tulisannya. Eh, baca, baca, baca. Siap, Kapten. <tuk> Dir Jamal. Gue mau ngomong sesuatu yang penting tentang perasaan gue. Nanti Temuin gue di taman tepi danau Jam 4 sore Begitu kapten Sepertinya jalannya sudah terbuka kapten Pertanda bagus itu kapten Ah Ada yang mau ngomongin -mau sama aku uh. Uh, Aku juga ada yang uh, hmm. mau aku ngomongin sama kamu <laughs> Cuma um, gimana ya <laughs> ngomongnya itu Sekali <laughs> kita gitu. oh, Aku tuh sebenarnya <laughs> Se Sebenarnya itu Suka sama kamu gitu <laughs> Hai. Dan aku um, Pengennya tuh Kamu uh, Jadi pacar aku <laughs> Jadi pacar aku gitu lah. Nah, Jangan diam aja dong Jawab dong Jangan diam aja dong Jama, ih, Aku bingung mau jawab apa Soalnya Yang kamu sampein itu sebenarnya yang mau aku sampaikan juga ke kamu. Oh iya? Jadian dong? Hmm. Bisa dibilang itu. Maaf, Pak. Maaf, maaf. Makanya... Orang buta tuh harus punya yang kayak gini. Ngapain? Supaya orang buta tahu kalau ada orang buta lain mendekat. Jadi harus punya kayak gini. Saya kagak buta, Bapak. Kalau lu nggak buta, ngapain lo nabrak gue? Berarti lo bengong. Ah bengong di siang hari bolong ini bolong Nelfon. Abdul menelpon Aduh suruh aja abu yang angkat gua lagi ngamuk Aduh suruh abu aja yang angkat gua lagi enggak mood Ya Dul ini saya abu. Apa kau lihat Rara sama Cules Abdul lihat Rara sama Cules Abdul lihat Rara sama Cules Cules Halo? tadi saya lihat Drana sama Cules masuk ke situ. Rara, kenapa kamu nggak mau sama si Cules? Padahal si Cules ini kan ganteng, gagah, dan terkenal. Dia ini kan anaknya orang kaya. Zeus ini pasti akan menjamin kehidupan kita, Rara. Ma... Rara-Rara... Cinta sama Chulis. Rara-Rara... Cinta sama... Orang lain. Tapi... <tapi> Papi harus dengerin perasaan jules hancur papi, lebur papi, berkeping-keping hati Jules Papi berhasil dari kecil membesarkan jules sampai papi sendiri kayak merica. Tapi lihat, dia mencintai orang lain, papi. Ah. Huh. Zeus mengomong, sekarang Zeus kasih dua pilihan besok bersedia ke atau saya paksa berhenti kamu hmm. kalau bukan orang tua sendiri, udah ku lempar ke genteng. eh culas, jangan, duraka itu namanya Dijemur saja. Tuh, gitu sih. Ah, cures. Cures. Cures. di sini kura ma gue baru aja mi, mi, mi, mikirin lo terus lo nya ada, ada di sini kan gue udah bilang gue pasti ada di satu ada masalah tenang aja mama mama mama ma, ma, ma, sa, sa, sa, sama apa mau, mau, mau di, nikahin gue sama Cules. Ya udah gak apa-apa, nikah aja sama Cules. Jadiin aja, nanti pas nikahan, gue culik. E -em -em Emangnya, ini e bisa? Ya bisa lah, kan lo tahu sendiri. Gue ada lovers club, itu ahlinya menculik, ya beneran iya yakin ah ya udah kalau kalau gitu jangan lupa kabarin Ruben ya Ruben Ruben siapa jadi selama ini gue tuh sebenarnya mau ceritain tentang perasaan gue dan hubungan gue sama dia Ruben itu laki-laki yang baik Mak dia cinta banget sama gue dan sama gue juga cinta banget sama dia dan kita tuh pengen cepet-cepet nikah mal Serius sayang, aku juga ingin segera nikahin kamu Duh, ini sopir lele banget sih Hei, siapa yang gaji lo buat nyetik ini nih, ha? Woblog itu orang Yang gaji saya ya, bawa kamu. bapakku tar, tar, tar, tar Aku apal mukamu, gak asing Gak pangling, sopokon, ha? Huh? Siapa? E, saya supir kamu, so kenal kamu, saya ini supir. Oh, so kenal ini, sabemu itu loh, siapkan lo, lo. eh. Hey, hey. Gak percoyot. Apa oh, sih? Mas, mas, kajar lagi. Sekali lagi, sekali. Eh, apa sih, gimana sih? Oh, adep oh, kanan! Apa oh, ini? Serius, apa? Oh. Serius? Woi, kalau tidak mau mati jangan mau mobil bos. Eh, uh. oh. eh, hey, hey, bang, bang, bang, itu gerobaknya, gerobaknya, gerobaknya itu loh, gerobaknya. Lelah, lah, lah. lah. Bos, saramba bos. Ya, bos. Enggak apa-apa, enggak apa-apa jasmu -apa. apa petal itu. Aku diikat kayak male wajan. Ayo, cari samara, cari samara. Ayo, ya, bos. Pak, ayo kita kejar, bos. Bos, ayo. Lirah, lirah, lirah, lirah. Bagus banget, Mah. Oi, oi, aku. Dilewas situ yo. Bener lu yakin? Pasti lewat situ. Ayo, ayo, ayo. Aduh, uh, ribet banget deh pakai HP ini nih, banget. Cepat ayo. Bentar, bentar, bentar. Uh, Jadi Rara suka sama orang lain, yo? Kenapa kau enggak pernah cerita sama kita? Kita berani ambil risiko besar ini untuk kau nah, bukan untuk dia. Iya, tapi mau gimana lagi? Dia sukanya sama Ruben. Itu toh, saya sudah sangka selama ini. Rara itu cuma manfaatkan, Komal. Enggak boleh gitu. Lagi pula kan Rara enggak pernah bilang dia suka sama gua. Wah, hebat. Ternyata saya bela teman selama ini yang tidak punya semangat bertarung. Ini bukan masalah semangat bertarung. Ini karma, ganggu hubungan orang, gak baik. Kita kan sering bantuin pasangan-pasangan. Ya udah apa salahnya kali ini bantuin Ruben sama Rara? Eh. <San> <San> Lo ada masalah apa sih sama bokapnya Samara? lo tau kan bokap gua mal cokro menggolo masalahnya politik mal keluarga gua dan keluarga Rara beda halan politik wah kalau urusannya politik sih berat menurut gua dan bokap lo ada kemungkinan kalah telak di pilkada kalau misalkan lo jadi merit sama Rara makanya gua akan bantu lo agar lo nggak jadi merit sama Rara hmm. lo mau bantuin gua apa enggak sih Wah luki lalu dibutak a cinta Wah syarat nih otak lama-lama Eh gua lurusin dulu deh otak lu Gua setahun nih Gua ya Nih gua lagi baik nih biar lu ngadu naka Lu coba coba uh, memandang jauh ke depan sana Pandang jauh ke depan lurus lurus Memandang, lihat ke depan Lihat, lihat ke depan Lu pandang, lu lihat di depan Lu lihat Ada tembok malu hmm? Bukan temboknya Gordon Warthog Bukan jika gue lihat memandang jauh, gue juga ya, tahu. Ya, udah, udah, udah. Apaan sih? Oke, kita harus tenang. Kita harus berimajinasi. Nah, kita bayangkan sekarang. Tiba-tiba suatu sore, lu belajar mau berdiri. Ada saat itu mungkin umur lu satu sepertiga tahun. Tiba-tiba lu belajar untuk berdiri. Lu coba berdiri, eh jatuh lagi. Coba lagi berdiri, eh jatuh lagi. Tiba-tiba ada tangan yang merengkuh anakku. Biar papa yang ngajarin kamu. Berdiri udah kamu tenang aja tapi mal yang ngajarin gue berdiri babysitter bukan, buka ya. bukan ya udah tenang tenang eh mau kemana udah lama mal yang penting sore ini gue akan bawa samara keluar dari semua masalah ini Cepet ya, Man. Ah. Oh. Uh. Udah ah capek, bahasa lain aja. Bahasa mulu Ingat gak kata Abdul apa? Cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan, bukan kata-kata. Tapi perasaanmu selama ini semua jadi sia-sia, Ji. Ya udah, biarin aja. Tahu Rara juga udah milih, kan pergi sama Ruben. Loh, Rara! Lu ngapain lagi ke sini, Rara? Gue <Guih> bingung, Mal. Ru Ruben hilang. Tadi da da bilangnya cuma mau beli minuman sebentar, tapi nggak balik-balik lagi. Terus gue bingung mau mau ke mana, Mal. <Guih> Bohong kamu. Bikin masalah aja. Bapak kirim kamu ke Brebes. Tapi ini nggak adil buat Ruben, Pak. Malam ini juga Ruben antar ke Brebes. Siap! Ya udah, Ra. ruben melupain aja. Dia tuh anak orang kaya, hidupnya enak, manja. Dia mah yang begini-gini, dia nggak permainan. Cinta buat dia cuma main-main doang. Ya dia malah makin nangis. Lo tuh gak akan ngerti. Ra, apa sih yang gua nggak ngerti? Gua itu cerdas, gua tuh mengerti segala hal. Loh, nggak nggak nggak ngerti. Soalnya mau nggak pernah berhasil jadi cinta sama seseorang. Sabar, toh sabar, Pak. Gak mungkin toh nganter Ruben malam ini ke Brebes. Bisnis kita tuh lagi diboikot sama Don Carlo. Kurang ajar, Don Carlo. Ini Pak, suara telepon aku. Ah, bikin kaget aja. Ganti nada dari kamu. Ya. Halo, ini Don Carlo. Kasih teleponnya pada Cokro. Mau bicara jangan Cokro ya, Pak. Kasih teleponnya pada Cokro sekarang. Ini ada, ada telepon dari Jonjong jong Pak. Cokro. Ini Don Karo. Iya, Don. Kamu sudah tidak bisa menghindar lagi dari saya. Bukannya kabur, Don. Sementara kan aku lagi sibuk ngurusin pilkada. Apapun alasan kamu, Cokro. Intinya semakin lama kamu nahan uang saya. Berarti semakin banyak juga usaha kamu yang seakan saya, Boyko. Ngerti kan? Halo? Halo? Nah, cara beraninya dia tutup telepon dari Don Carlo. Dia nggak tahu siapa gue. Telepon lagi, telepon lagi. Coba Oke. telepon lagi. Macam-macam dia sama Don Carlo. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi... ...untuk melakukan... Bukannya ditutup Don, habis. pulsa habis. Kalau pulsa habis sih lu isi dong yuk Gimana mau ngisi Don? Kemarin aja kita beli pulsa di konter sebelah, belum bayar, ah, bisa utang lagi. Bodoh amat yuk bodoh amat. Ya eh, saya tahu. jadi pergi. Yo, hit gua. Sarah. Ah, Gimbi amat sih, gua nasibnya jadi mafia. Pa! Pa! Apa? Itu kayak Samara aja, Pa! Mana? Mana? Itu, Pa! Ah, halusinasi, Mama. Ah, Papa masa nggak lihat sih? Ayo, Pa! sebentar, Papa kayak orang buta ini, bentar. Pa. Ayo! Kayak langan aja, Pa! Hati-hati, Hati-hati, Ma! Oh! Ini namanya Lovat, kok. Iya, ya. Tapi kok samarannya gak ada? Kok menghilang kayak hantu, ya? Rah! Rah-rah! Rah, rah. rah Hah? Ini dia, nyipu culiknya. Hah? Hah? Gara-gara dia, Pak. Pernikahan anak kami jadi berantakan. Eh? Jangan ngomong sembarangan lu ya. Anakku gak mungkin kayak begitu. Nah. Eh? Emang semuanya gara-gara anak lo? Enggak! Eh, uh... Loh, ini kok malah ribut? Coba semuanya diam. Samara, coba kamu katakan ya sebenarnya. Um, jadi gini, Pak RT. Mama sama Papa Samara mau nikahin Samara sama penyidang dut gerobak keliling, Pak RT. Orangnya enggak banget. Namanya Cules. Dan... Samara nggak cinta prt. Oh begitu Terus Kamu cintanya sama siapa? Um, sama Jamal prt. Hah? Hah? Masa sih? Jamal Bener kan? Ayo Jamal Katakan semuanya Lebih baik kamu bilang yang sebenarnya Ma, Udah nggak apa, apa bilang aja Nggak apa-apa Iya, nggak apa-apa Sesese... Sesebebebe nananarnya Gua-gu-gua Akan memelakukan segagalanya Untuk lora gua suka sama lo Gua menganggap -ang lo, lo, lo itu uh, hidup buah. Bagaimanapun juga caranya kita harus berhasil mendapatkan uang itu dari Joko Benar, Don. Ya Dan Ruben adalah satu-satunya kekuatan kita untuk mendapatkan uang itu. Tapi gimana caranya, tuh Caranya kita akan mencuri Ruben. Ini kesempatan yang tepat untuk kita julik rubet. Untuk ngebedain kita dengan yang lain, nanti kita pakai baju warna merah. Kita akan menggunakan baju berwarna merah. Celananya warna putih. Dan untuk bawahannya, kita menggunakan celana berwarna putih dan sepatu berwarna hitam. Sepatunya warna hitam. Nice. Nice, Kapten. Nice. Mendekat. Nanti kita berkumpul di sini. Dan kita akan berkumpul di titik ini. Kita harus ke arah sini dulu. Nih. Tapi ini kan warung Haji Rudi, Kapten. Ini bukannya warungnya Pak Haji Rudi, don? Bukan. Ini warung Pak Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi. Haji Mamat. Haji Rudi, Haji Rudy. Haji Rudi, Haji Rudy. Haji Rudi, Haji Rudy. Udah. Rudy. Haji sama-sama Haji kan? Yang penting Haji sama-sama Haji Benar Haji Iya sih don. Ya udah kenapa Rudy. Haji Rudy. Haji Haji entah siapa yang ada di sini ya, kita pergi ke sini. Kita nanti sebelum ke sini kita berkumpul dulu di sini. Kita Karau Utara. Abu Tuming ke Selatan. Gua Barat Daya. Kepung dia di titik ini. Kita kepung dan boom. Hancur mereka sih. Bagaimana? Mengerti? Sudah jelas kok, Kapten. Gambarnya. Dah mesti kalian tambah sawah-sawah sini sama awan-awan supaya ada dapat sepuluh. Eh, Tem, kenapa sama baju Tem itu sekarang? Eh, lihat tu, di sebelah sana. Ada sekumpulan orang yang pakai baju sama kayak kita. Eh, katanya supaya tidak ada yang salah sama Gabriel. Ayo, ah, udah lupain aja. Uh, uh. Itu mah kumpulan anak kecil yang mengolah hagak lagi. Tidak ada yeah. oh. Itu Ruben ya? Saya Nah, itu dia target kita. Bersiap di posisi. Ayo. Orang masih saja. Barat Daya, Timur okay. Laut. Oke. Okay. Huh? Hey. Oh. Ambil loh. Uh. Kita harus berbicara untuk memudahkan kita mencuri target. Benar. Jarok sama Anton ke arah sana. Siap. Iki si, Pak mau nanya alamat nih. Mau cari siapa namanya kamu? Nyari Pak Rudi. Pak Rudi siapa? Pak Rudi. Rumahnya Pak Rudi. Owat minewal underwoman tumor landing. Owat min tumor landing pesawat min Pak Rudi. Permisi Mas. Iya Bu. Mas, tolong bikinin susu anak saya Mas. Bikin susu. Bikin susu. Lurus, -ah. lurus di sana. Belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, kiri terbang belok, terbang belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, ngerti kagak kagak belok, min belok, belok, Terusin aja. Bentar belok, ya belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, lampu merah. Lurus-lurus, yang belok, belok, belok, belok, belok, belok, belok, Bagaimana bos Ruben ya? Jangan cepat Abau dah kamu botolus ya Bu, ini susu ini Makasih ya mas ya Kembali kasih ibu Mari, makasih mas Ada-ada aja Bisa juga ini susu Gue juga kayaknya anggap bisa ini susu Hah? Pak Jati kabur Aduh, kita gimana dong laporan sama bos Aduh, aduh. Sampusnya kita. <Giranya> Asyik, sekali tadi itu. Sudah sangka nggak bisa kayak ini. <Giranya> gue berterima kasih banget sama kalian. Berkat kalian, sekarang gue bisa nikah sama Rara. <Giranya> ya udah, dijaga aja Raranya. Kita sudah tahu di mana keberadaan Ruben. Dia berada di basecamp Lover Club. Bersama Samara, Jamal dan teman-teman. Oh bagus itu. Kalau gitu kita bisa culik keduanya, Ruben dan Samara. Malam ini di saat Ruben dan Samara sedang tidur, culik mereka. Berarti? Berarti dan tapi pakai apa dan? Ya, yep. kalian pakai. Ini. Cantik dong, mata. Caranya, lu tuangin cairan ini ke sapu tangan ini. Kemudian taruh di bagian hidung atau mulutnya. Tunggu beberapa detik, mereka akan mengikat. Itu doang, itu mah gampang dong. Oke, don, siap, dong jangan jorok belum coba itu lap lap lap lap lap lap yeah, ya don kasih don <tuk> ya yuk itu ya ya ya, ya. kelapa pakai yang ini Lo sih bisa buat tangannya ya. ban harusnya ngangkat nih bocah siapa belum oh yuk yuk ah. tutupinnya kali deh ya Samara diculik! Gapan sih? Ini Kapten! Oi bangun! Ruben dan Samara diculik! Ruben dan Samara diculik? D diculik? Pak, kita harus segera menyelamatkan Ruben. Ya pak, sebentar pak. Sudah, saya sambungkan pak. Bos! Halo Pak, ada telepon dari John Carlos, Pak. Halo, John Cokro, Manggolo. Di sini, Don Carlos, peking. Kamu sudah baca surat dari saya? Sudah, Don. Baca lagi. Boy, bangun. Rara sama Ruben diculik. Sudah, Don. Bagus. Cokro, ngomong-ngomong kamu kalau telepon itu yang sopan. Pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Iya, ya Don. Nggak usah pakai lihat liat Jokro, segera kamu kirim uang 10 miliar, atau saya akan mengirim mayat Ruben dan calon istrinya ke rumah kamu. mau kamu. Don, beri aku waktu satu minggu saja, karena aku nggak punya uang sebanyak itu, ya. Eh. Apa? Satu minggu? Saya hanya akan memberikan kamu waktu tiga hari, Cokro. Hanya tiga hari. Kamu ingat itu? Hanya tiga hari Eh, telepon aja dulu. Tetap nempel di kuping. Iya-iya, Don. iya Cokro. Saya tunggu uang kamu dalam waktu Tiga hari. Sontoloyegi ya. wang. Eh, kamu ngomong jangan sembarangan. Mohon diperhatikan Ingat, kita harus segera menyelamatkan Rara Dan batas pengumpulan kuat itu hanya tiga hari Daripada kita ngumpulin uang lama Mending kita tipu dan dengan uang palsu Dan ingat, kita harus menggunakan teori Empat, tiga, tiga Bukan memboleh ini Kapten Ada hubungannya, 4 Itu artinya kita berempat Tiga Batas penyelamatan atau penghubungan uang pasuk ke Donkanglo hanya tiga hari. Tiga terakhir kapten, itu artinya persatuan Indonesia, itu adalah Pancasila-sila ketiga. Artinya, orang Jakarta dan Makassar harus bersatu. Kontrol, Carlo Carlo. Carlo, Carlo, ya oke, okay. Carlo. Kita bawa apa yang lo mau, duitnya udah ada di sini. Tapi kita nggak mau kasih ke lo kalau kita belum melihat keadaan Samara dan Ruben. Ya yeah. Oke, sablon. Bawa dua anak itu ke sini. Dua anak udah gede. Iya, udah dua anak gede itu ke sini cepet ama ribet banget sih. Jep. Jama? Ya udah, duitnya taruh. Urusan kita udah selesai, Samara sama Ruben boleh kita bawa balik. Eh hey, tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu. Saya ini Don Carlo, bukan orang bodoh. Cantik. Psst. Kalau kalian main-main dan mencoba nih tuh saya, kalian akan tahu akibatnya. Supaya kita tahu. Kita hitung dulu uangnya baru kalian pergi, oke? Okay? anak buah, hitung, satu, dua, tiga, iya? Yeah. Duitnya bukan kalian berhitung, duitnya dihitung. sekarang cepat cepat. Lego, untung gua punya jam. besar? Rp. 900 nih Banyak banget eh, keren banget Bagus Beli di mana nih? Biasa, di nah, Nih, ini Nih, bantuin Cepetan Oke. Baik, baik, baik, baik. berarti udah, udah, udah lanjut ya, hitungannya udah pas 10 miliar rupiah. kalian yakin, nggak salah itu? yakin dong. oke, okay, berarti kalian sudah boleh pulang. boleh, pulang. Uh, eh, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, itu tali gua cuy. Eh, jadi gua pulang. ]irlat. ini belinya pakai uang. <laughs> eh tunggu dulu, ada satu lagi. Kali ini kan orang Indonesia. kalau mau pulang tuh salam dulu dong. Salam dulu dong, Don. Gak ada aturan. Ya gimana sih ya? Tidak di jalan ya. Iya, salam buat yang masih anjir. Siap. Ya, makasih ya. Selamat ya. Iya, Tidak di jalan. Ini buat nambah ongkos pulang. Buat kamu jajan. Hati-hati di jalan ya. Dah. Makasih ya, Don. Ini cuma selembar gak berkurang. <guluh> Banyak nih kita, Don. Banyak deh. Kita bisa kaya raya. <guluh> Don. ya. Ada satu hal yang paling keren Don. Kasih tahu Don Carlo tahu. apa yang keren itu, ha? Semua uang yang di dalam tas. Ya. Nomor serinya sama, Don. Ini keren. Semua keren, don. Keren, don. keren, keren. Serinya sama. Iya, betul. Keren. Keren. Berarti kalau semua serinya sama, itu tandanya ini uang palsu. Mana ada uang serinya sama? Keren. Ya, Berarti kita ditipu sekarang juga, kan? Tangkap bawa ke sini. di sini itu ngajar si Tommy kau lagi sama, nggak bagus juga nih. dengan kita kenapa bisa berantem sendiri gitu sih tahu aneh-aneh aja sih Nah, habis kelihatan. Mas Bapak, ngapain kemarin? gua ngerah. Itu mana? Tunjuk, Kak. Bet. mau kemana kamu? Bet. bet Tolong, Kak. Eh, Ketolok. jangan A maju, Kak. Ini di sini, Ampun, Pak. Hah? Iya, iya. Ya. Udah saya tangkap. Lepasin saya, bang. Lepasin saya. Ampun. Kamu minta tolong sama dia, dia aja minta dilepasin, bukannya ngamatin kamu. Pacar macam apa ini, ya? Kamu juga jangan banyak bicara, diam sini, ya. Hah? Eh, diam sini. kamu biasa. Ya, ya, ya. Kalau udah dipegang sama Don Carlo Gak akan pernah ada yang bisa lepas lagi, ingat itu, ha? Tolong, Mbak. Jangan minta tolong percuma dia gak akan tolongin kamu. Gak akan ada yang bisa tolongin kamu di tangan Don Carlo. Ingat itu, kan? Hah? Aduh. Jamaah. Ya, Jarang-jarang orang Arab jadi Bruce Lee, kan? Iya, makasih ya, Ma. Eh, kutu ngupret. Bangun lu. Ada-ada nih, ada tulang gue. Raksain lu, Pak. Uh. Uh. Terima kasih. Kamu sudah membantu kami. Memang sudah lama kami ingin menangkap Don Carlo. Dengan kasus ini, maka akan menjadi berita besar. Ibu lo bakal bangga sama lo, eh? Bapak bangga nggak? Dua kali lipat kalau gue. <Ethan> ya. ya pak tangkap aja pak. Oke. Ya terima kasih. Ayo, ya. ayo kita pak, kita pak. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. ayo. Jalan, jalan. Yesin. Satu ya, satu ya. Kera, Kamu gak apa-apa, kan? Lepasin, lepasin deh. Udah deh, kamu tuh gak usah khawatirin aku lagi dan gak perlu repot-repot pura-pura cinta sama aku. Lagian sekarang udah ada Jamal yang bisa jagain aku. Kak, kok kamu ngomong gitu? Kasih aku kesempatan sekali lagi, Rak. Enggak? Ih, lepasin enggak. Udah ya, aku maunya putus. Hah! Hah! Awas ya! Oh. Dan... dan gue mau minta maaf sama lo kalau selama ini gue tuh gak sadar Seberapa besar pengorbanan lo buat gue Malah Ruben yang... yang gue kira cinta sama gue Sama sekali gak nolongin gue Tapi di sisi lain gue seneng Ada orang yang bener benar care dan tulus sama gue Bahkan setiap saat gue butuh dia ada dan itu Ma, lo, Mal. Mal, kok diam doang sih? Mbak, cinta itu adalah soal perasaan dan tindakan. Bukan kata-kata. di sini aku menyelamatkan bos Ruben nggak usah mendingan lo pergi sekarang.